Ya, inilah guys, uh, suasana terupdate di Jalan Malioboro yang menjadi ikonik Kota Yogyakarta, guys. Pada tanggal 5 September 2021, guys. Nah, ini adalah visual dari pintu masuk Malioboro Mall atau Mall Malioboro, dimana guys jika kita akan masuk ke mall ini kita itu diwajibkan untuk men-scan sertifikat vaksin yang ada di aplikasi android perduli lindungi guys atau kita bisa men-scannya uh, jika kita punya printout dari fisik sertifikat vaksinnya guys bagi yang nggak punya sertifikat vaksin mohon maaf tidak diizinkan untuk masuk ke dalam mall guys sedangkan untuk kawasan jalan Malioboro sendiri yang di luar mal itu tidak ada pemeriksaan surat-surat vaksin maupun rapid test serta tidak diwajibkan untuk men-scan sertifikat vaksin guys tetapi tetap dihimbau untuk selalu mematuhi dan menjaga protokol kesehatan 3M. ya inilah guys uh, eksotisme serta uh, keindahan dari jalan Malioboro Yogyakarta yang tampak uh, sudah mulai bangkit guys tampak uh, para pedagang-pedagang warga lokal Warga sekitar Malioboro, serta para penjajah Jasa uh, Bendi dan sebagainya, sudah mulai bangkit, sudah mulai menjajakan barang dan jasa dagangannya, guys. Oh iya, uh, sebagai catatan penting, guys, kalau Anda berniat untuk makan di Malioboro. Khususnya di video yang tampak dalam visual ini guys Yang berada di lokasinya Lokasinya berada di selatan mall Malioboro Harap berhati-hati guys Dan selalu tanyakan untuk harga makanan guys Kepada penjualnya Karena tidak semua e, makanan itu ada harganya guys Dan saya serta istri kemarin sudah menjadi korban dari getok harga guys Dan ini tampak pula uh, visual para pedagang kerajinan khas Yogyakarta Untuk kawasan Malioboro sendiri guys Itu uh, karena ekonomi, geliat ekonominya sudah mulai membaik sudah mulai bangkit. Jadi wisatawan yang berkunjung ke sini silakan untuk menyiapkan uangnya karena banyak sekali godaan di sini guys. <SILENCIO> tak terasa uh, senja pun mulai datang, langit pun mulai perlahan meredup guys dan eksotisme Jalan Malioboro semakin mulai terlihat guys. Ini petang menjelang malam ini guys. Karena memang eh, eksotisme Jalan Malioboro Yogyakarta sendiri itu akan tampak pada puncaknya yaitu di senja sampai dengan malam hari guys. Kalau sore tidak begitu ramai guys. Apalagi siang apalagi pagi tambah sepi malah guys. Jadi eh, Malioboro itu ramenya pada senja sampai dengan malam hari guys. Dan ini seperti terlihat di visual memang terbukti uh, masyarakat semakin sore semakin malam semakin ramai guys Tampak juga eh, masyarakat di luar Jogja atau wisatawan-wisatawan luar Jogja sudah mulai banyak yang eh, memadati area Jalan Malioboro ini guys Pertanda untuk kedepannya sepertinya kondisi ekonomi akan tampak mulai membaik guys Dan memang semakin malam tampak di Malioboro memang semakin ramai guys dengan wisatawan-wisatawan Dan eksotisme Malioboro pun terlihat semakin menawan guys di malam hari guys Tampak uh, istri saya guys Lagi uh, memegang Kepala kuda Dia tampak takut-takut Ternyata -takut. megangin kuda itu Geli-geli sedap guys Ya, uh, barusan itu guys tanpa uh, performa dari Salah satu grup Musisi jalanan yang menghiasi Keindahan Malioboro guys, menambah Eksotisme dari Malioboro sendiri guys Memang Malioboro Tanpa musisi jalanan itu Itu bagaikan sup tanpa garam guys Dan uh, Ini Karena sudah waktunya hampir habis guys. Saya dan istri Sudah beranjak Dari kawasan Jalan utama Malioboro Menuju ke Parkiran bis guys Yang melewati jalan Pajeksan